Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada kembali Pemimpin hadir Para sahabat yang akan mengabarkan informasi terbaru Seputar Lesti dan Rizky Billar. Tentu kalian yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat sebidang leslar tentunya. Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah unggahan spesial terbaru dari Bang Ariel. Rosabaja perhatikan unggahan Bang Ariel. Ini mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamaan dengan ayah kejora dan tentu di postingan ini kita salvo dengan kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Bang Ariel Bismillah Alhamdulillah jadi kakek sekarang cucu pertama ayah kejora ya semoga selalu sehat cucu kita ya Pak Amin Wow hashtagnya cucu pertama Masya Allah Alhamdulillah mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Amin dan tentu di postingan Bang Haril tersebut pun Ini ada komentar dari Ayah Kejora Dengan mengatakan Amin ya robbal alamin Masya Allah banget ya Tentunya kita bahagia banget pokoknya Alhamdulillah wa syukurillah Patut bersyukur Dan tentunya semoga dari ALSI Kejora Bisa cepat sehat, cepat pulih Dan tentunya BBL juga Bisa menjadi anak yang hebat dan kuat untuk berikutnya, perhatikan juga persahabat dari sebuah unggahan spesial yang didapatkan dari Arsenal Putih Bilar Yang mengunggah atau merepost kembali video Ical persahabat ya, tentunya ketika live instagram menyampaikan dan tentu menyebutkan ciri-ciri baby L Ternyata Ical ini sudah ada foto baby L persahabat ya Menyebutkan dan menyampaikan ciri-ciri dari BBL BBL itu ganteng banget katanya Seperti papahnya Mirip kakak Bilar Kata Ical persahabatnya, Masya Allah Angkel dari BBL ini persahabat ya Menyebutkan ciri-ciri BBL Aduh makin gak sabar banget ya Melihat BBL yang tentunya Membuat kita semakin penasaran Mudah-mudahan saja Secepatnya dia Oleh kakak Rizki Bilar dan di sini kita dengarkan persahabat yang apa yang disampaikan oleh Ichal nih ketika di Instagram mengenai tentunya baby el, kangen. Aku ada fotonya. Papa dia yes, ganteng. Mancung mirip Papa Bilar Hidungnya mancung mirip Papa Bilar Kata Ical bersahabat ya Masya Allah makin penasaran aja ini dibuat ya Kita lihat juga di kalimat gesong yang dituliskan Perhatikan Masya Allah katanya Angkal Ical Ini ya baby ini ganteng banget Hidungnya mancung kayak papanya ah, Makin penasaran nih <laughs> Banyak komentar tanggapan juga yang diberikan salah satunya dari akun LSDra underscore mengatakan agak ah, sabar pengen lihat wajahnya jangan lupa say Masya Allah Masya Allah banget ya respon luar biasa ada juga komentar lain diberikan dari akun Sri media Wati mengatakan di kolom komentar kelakuan aku nggak bisa kerja apa-apa lagi karena pikiran ke BBL penasaran bingit cakepnya BBL tiap bentar lihat HP, aduh cute banget ya Masya Allah Tentunya kita makin bangga banget karena banyak sekali orang-orang yang selalu mendoakan Dan selalu mensupport dengan tulus untuk Dedek Lesti maupun kakak Rizky Bilar Ke kabar berikutnya bersahabatnya kita tentunya dihebohkan juga nih oleh kakak Bilar Yang tentu mengunggah sebuah postingan di igas pribadinya ini mengunggah sebuah kalimat panjang sekali mengenai komentar yang tidak baik kepada Lesti dan BBL di postingan terbarunya Kak Rizky Pilar ya. Dan di sini perhatikan juga untuk akunnya sudah dapat tetapi dikunci persahabat ya. Dan perhatikan di sini sebuah kalimat dari akun netizen yang memfitnah atau menyudutkan apalagi persahabat ya, yang berkomentar tidak baik. Akun kedua tidak bisa dibuka, mohon maaf kepada Mas Rizky Bilar dan Mbak Lesti Mungkin ketika saya membuat sakit hati Ini perminta maaf lewat akun Instagram pribadinya, persahabat ya Pasti kena mental banyak tuh, followersnya juga naik ya Wow, Masya Allah banget nih Tetapi persahabat ya, di sini banyak komentar yang diberikan dari fans Sejati Leslar. Dari akun Ayu Syamskan Ammar Mengatakan gampang banget ngomong maaf Gak mikir sakit hati orang Kawal sampai bui Jangan kasih ampun Yuk sama-sama kompak Mudah-mudahan cepat ke cidup persahabat ya, Dan diberikan pelajaran Akhirnya tentunya Meminta maaf juga di persahabat ya. Kita lihat keunggahan polisi Leslar Ini permintaan maaf Langsung dari istri yang Tentunya sudah berkomentar Yang tidak baik lagi-lagi persahabat ya, kalimat hilap disampaikan oleh sang peminta maaf Wow, <gifat> di sini juga hingga banjir komentar yang diberikan Ya, ini dari akun Dinan in 11 mengatakan di kolom komentar Hilap ketiknya, kagak ya alasan banget Diciduk baru bilang hilap lucu sekali, dimaafin tapi harus dikasih efek jerak Supaya sadar apa yang dibuat itu salah Salah banget, udah terlanjur sakit hati Persahabat ya, kakak Bilar sudah marah besar Mudah-mudahan saja tentunya cepat diproses Persahabat ya, orang-orang seperti inilah yang membuat gaduh Apalagi tentunya inilah kesayangan kita Yang selalu dihujat, yang selalu diremehkan Apalagi tentunya dengan kata-kata yang tidak baik Mudah-mudahan kakak Bilar juga persahabat ya cepat memproses tentunya kita kawal terus idola kesayangan sayangan kita, tentunya sampai mendapatkan orang-orang yang selalu mau fitnah, selalu mencelaikan dan menjatuhkan idola kesayangan sayangan kita. Berikutnya juga brosilabat perhatikan di sini tentunya ada kabar uh, yang diunggah oleh terjadi yang sekilas kejora. Ada sebuah kalimat, komentar juga diberikan dari akun Sintia Dewi Brookman. Kata orang, minggu itu berarti mega. Mega berasal dari bahasa Sanskerta, artinya awan hebat, besar dan perkasa, dan juga bisa dimaknai seseorang yang memberi keteduhan atau yang punya keteguhan dan kepribadian kuat. Semoga BBL kelak bisa jadi penguat pelindung pengobat bagi keluarganya dan bagi agama bangsa dan yang mencintainya, amin. Masya Allah banget ya, masya Allah luar biasa. Baby Elm tentunya lahir minggu malam dan tentunya kata komentar e, kalimat di sini persahabatnya Alhamdulillah minggu itu berarti mega persahabatnya mega berasal dari bahasa Sanskerta, artinya awan hebat besar dan perkasa. Masya Allah banget mudah-mudahan. BBL menjadi anak yang hebat dan anak yang kuat. Dan selanjutnya, juga bersama tiga berbahagia kita dapatkan. Alhamdulillah, BBL ini populer di Indonesia. Wow, luar biasa! Baru launching aja, sudah trending. Baby boss nih, julukannya Baby Boss ya, masya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, pokoknya untuk dinonikasikan kita tentu kita masih menunggu kabar baik kejutan bahagia dan vitamin bahagia yang kita dapatkan terutama kita menunggu banget muka atau wajah dari baby sahabat ya semoga saja secepatnya di up oleh keluarga besar dan terutama kakak Rizky Pilar Yuk ya, sama-sama kompak dukung doakan dan support yang terbaik untuk idalah kesayangan kita Lesti dan Rizky Pilar.